Tidak semua gunung tergolong aman untuk melakukan penjelajahan atau pendakian. Sebaliknya, ada sejumlah gunung yang berbahaya dan dikenal angker oleh banyak orang. Mulai dari curamnya pendakian hingga adanya kisah mistis yang terjadi di gunung tersebut. Berikut adalah gunung paling angker yang ada di Indonesia. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Gunung Semeru Gunung paling angker pertama adalah Gunung Semeru di Jawa Timur. Setidaknya ada dua tempat di Semeru yang dipercayai ada kisah mistisnya. Pertama, Ranu Kumbolo dengan penampakan pocong yang sering ditemui pendaki. Kedua, ada Arcopodo dengan arca kembar yang sering terlihat muncul dan hilang secara misterius. Gunung Lawu, gunung Lawu juga dianggap sebagai gunung paling angker di Indonesia karena kisah pendakiannya yang menyeramkan, ada tragedi kebakaran yang terjadi di gunung ini dan menewaskan sejumlah pendaki. Tidak hanya itu saja, gunung yang terletak di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, ini juga dikabarkan punya pasar setan. Gunung Kelut, gunung paling angker selanjutnya, adalah gunung Kelut yang terletak di Kediri, Jawa Timur. Beberapa wisatawan disebut pernah melihat penampakan sepasang buaya putih. Menariknya, jelmaan buaya tersebut dipercaya masyarakat sekitar sebagai bidadari. Gunung Arjuno Lebih seram lagi kisah di Gunung Arjuno yang terletak di perbatasan kota batu Kabupaten Malang dan Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Gunung tertinggi kedua di Jawa Timur ini memiliki kawasan alas Lali Jiwo yang terkadang muncul suara gamelan. Konon jika suara itu muncul, pendaki dilarang melanjutkan perjalanan atau nantinya malah bisa hilang. Gunung Salak Gunung Salak di Jawa Barat dianggap sebagai gunung paling angker karena tragedi jatuhnya pesawat Sukhoi pada 2012 lalu. Tidak hanya sukai saja, setidaknya ada enam pesawat lain yang jatuh di gunung ini. Masyarakat sekitar menganggap kejadian tersebut ada sangkut pautnya dengan makhluk halus. Gunung Gede Gunung Gede di Jawa Barat melalui jalur pendakian Cibodas bisa jadi sangat menyeramkan bagi pendaki. Pasalnya banyak laporan pendaki yang melihat anak kecil di telaga biru.